Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel saya uh, Di vlog kali ini saya mau berdagang, mau jualan uh, Cuci gudang, banting harga banget ke uh, Sebagian dari sepatu-sepatu uh, yang pernah saya jual sebelumnya uh, Ini sisa-sisa ukuran, jadi saya bener benar banting harga Dan ini baru sebagian, karena sebagiannya lagi masih ada di gudang Oke okay, ini uh, list sepatunya Oke okay guys ini yang pertama Ada sepatu nike tali warna biru Ini ada tiga pasang Yang pertama ukuran 41 Lalu yang kedua ini ukuran 42 Lalu yang ketiga ini ukuran berapa ya uh, empat apa ya <Gunakan> masih ada bantrol harganya ini harga normal saya jual 150 guys tapi di sini saya mau jual semua rata lima ribu oh ini ukuran 43 jadi ada tiga pasang Nike warna biru tali empat satu dan 43 yang warna biru terus untuk yang warna hitam ini tinggal sisa ukuran satu satunya ini ukuran Oh ini 44 Oh jumbo ukuran 44 lalu di sini selanjutnya ada sepatu kickers sepatu wanita ya guys jadi ini ada perkatnya jadi praktis yang ini ukurannya berapa ya yang oh, ini 36 ini ukurannya 36 lalu ini ada ukuran 37 terus yang sebelah sana ada ukuran 40 jadi 36 37 40 lalu di sini ada bagian yang cowok kickers cowok Warnanya coklat muda tinggal sisa satu ukuran ini ukuran 40 ya guys. Ukuran 40. Lalu ini juga yang warnanya coklat tua tinggal sisa ukuran satu ukurannya 41. Jadi ini 40, ini 41. Merknya uh, tipenya slip-on, jadi tanpa tali. Terus yang ini ada sepatu Kodachi tinggal satu ukuran, ini ukurannya 39 lalu selanjutnya ada sepatu tali Nike warna hitam pink sisa ukuran berapa ya? oh 39 tinggal sisa ukuran 39 terus ini ada Vila slip on warna merah marun tinggal sisa satu ukuran ukuran berapa ini ya oh ini 40 tinggal sisa ukuran 40 lalu yang terakhir di vlog ini yaitu Nike Air Max coraknya hati ini ya warna ungu keping-pingan gitu ini ukurannya berapa ya tadi ya? 3 38 guys. Ini ukuran 38. Tinggal satu ukuran aja. Oke, ini sementara ini dulu yang saya iklanin karena sebagian masih ada di gudang. Ini aja sepatu kodachi masih ada cuman satu. Sebelah kanannya masih di gudang, belum saya masukin semua barangkali ada yang minat ini semua harganya saya kasih Rp50.000 semua benar-benar cuci gudang banding harga dari harga rata-rata Rp150.000 -rata saya jual oke untuk kontak detail saya taruh di deskripsi bawah video barangkali ada yang minat nanti silahkan di chat WA aja oke terima kasih banyak